Warga Konoha, jangan sampai lupa untuk menyaksikan acara Kiss World 2022 persahabat ya Untuk malam pertama, hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Dan malam kedua akan disiarkan hari Minggu 13 Februari 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Makin Penasaran, makin gak sabar melihat penampilan dari Bunda Lesti dan Papa Bilar di KISS World 2022 yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar. Info ini juga kita dapatkan langsung dari l2w.id ya Kita lihat juga di kalimat info lewat kalimat caption yang dituliskan Jangan lewatkan tanggal 12 dan 13 Februari 2022 ya guys Dan tetap voting biar Leslar bawa piala banyak Tentu komentar pun banyak diberikan dari para sahabat Leslar yakni dari akun Instagram Bunda Lutfi mengatakan di kolom komentar Bismillah, semoga rezekinya Lesla family, amin Yuk, sama-sama kita doakan dan kita juga dukung Untuk Bunda Lesti dan Papa Bilal Mudah-mudahan bisa membawa banyak piala penghargaan Berikutnya para sahabat kita lihat juga Ada sebuah postingan terbaru ya Ini video tentunya dari kawan-kawan dan sahabat dari Papa Bilar, Masya Allah, ternyata malam hari ini juga rame banget di rumah Leslar. Lagi kumpul bareng teman-temannya, ya Masya Allah banget. Mudah-mudahan rumah Leslar selalu nanti membawa berkah barokah untuk semuanya. Amin. Momen ini pun diunggah kembali oleh Uncle Family, sekali Leslar 23. Di sini juga ada kalimat cancel yang dituliskan. Papa B lagi hajatan nih, Masya Allah katanya ya, hajatan bersama teman-teman. Luar biasa, sudah lama gak melihat kumpul bareng Papa Bilar dan teman-teman ya -teman Hingga komentar pun banyak respon, banyak tentunya komentar yang diberikan, yakni dari akun Alufikamli 24 Menyatakan gara-gara rame ngumpul, makanya dibilang hajatan. Soalnya hajatan kan identik sama banyak tamu. Wah, masya banget nih ya. Kita juga lihat komentar berikutnya dari akun Instagram yang Kanyer mengatakan di kolom komentar rame banget, katanya tuh alas covid loh, pada gak pakai masker dan berkumpul lebih dari 5 orang kita doakan saja, mudah-mudahan Papa Bilar, Bunda Lesti dan keluarga selalu diberikan kesehatan pasti mereka juga mengerti protokol kesehatan bersahabat ya tetap support dan doakan yang terbaik berikutnya kita lihat juga persahabat ya Ada vitamin segar dan bahagia Yang disuguhkan oleh Leslar Lewat channel youtube Rizky Bilar Ini sudah di upload terbaru Kebiasaan BBL kalau diajak jalan-jalan Ternyata tidur ya Masya Allah, banget. Dan kita tentunya dibuat salvo Dengan hadiah lagi Untuk BBL ternyata Mobil listrik itu dari Korudi Salim hadiah buat bbl wah masya allah banget ya. Yang belum nonton silahkan mampir ke channel YouTube-nya Papa Bilar ya. Sekarang juga karena sudah diap di channel YouTube-nya Rizky Bilar Kita lihat dan kita tentunya simak mobil dari Korudi Salim hadiah atau kado dihususkan untuk bbl Ini bukan main harganya persahabatnya mobil listrik. Dibanderol seharga 408 juta rupiah. Wow, 400 jutaan bersahabat ya. Fantastis. Mudah-mudahan berkah barokah dan kita doakan juga buat koruni salim. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan lancar rezekinya. Masya Allah banget ya. Luar biasa kado-kado mewah yang didapatkan oleh BBL. Mudah-mudahan BBL juga. Menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi anak yang soleh dan cerdas Berikutnya kita lihat di momen spesial vlog terbaru Papa Bilar dan Bunda Lesti itu. Ketika Bunda Lesti dan BBL mau masuk mobil listrik Persahabatnya yang dihadiahi untuk BPL dari Kaurulis Salim Gercepnya dan sigapnya Papa Bilar untuk melindungi sang istri dan anak Wah, wow, Masya Allah banget ya Tentunya mudah-mudahan Rumah tangga lesinembilah selalu langgeng dan bahagia Di kolom komentar juga kita salvo banyak sekali respon yang sangat positif dari para sahabat Kita lihat dari akun fatma.koten.37 mengatakan di kolom komentar Suami yang selalu melindungi istrinya ini tipe suami yang tidak bisa memarahi istrinya apa kabar aku, tapi tetap bersyukur Karena itu Masya Allah banget ya Kita doakan saja mudah-mudahan Tetap harmonis Dan tetap bahagia Ada juga komentar lain dari akun Sintau Anuska Leslar, anderska Saudi Mengatakan Masya Allah Makanya suaminya rezekinya ngalir deras Karena selalu menjadikan istri ratu Dalam hidup dia Insya Allah jodoh surga amin Masya Allah banget ya Banyak sekali doa-doa baik yang diberikan